Rahayu, Rahayu, Rahayu, Sagunging Dumadi Para pemirsa yang berbahagia Selamat berjumpa kembali dengan video saya Channel Jawa Kawedar Pada kesempatan sekarang ini Saya akan menyampaikan tentang Petung Jawa Yang berhubungan dengan pindah rumah Hitungan hari baik menurut orang Jawa Zaman dahulu itu hari baik untuk pindah rumah dalam kepercayaan leluhur orang tua zaman dulu perkara pindah rumah tidaklah sekedar dianggap sesuatu yang sederhana pindah rumah menurut budaya Jawa bukan berarti hanya memindahkan perabot serta barang-barang rumah tangga dari satu tempat ke tempat yang lain tetapi juga bisa dianggap sebagai ...perpindahannya segala hubungan pemilik rumah dengan keadaan spiritualis dirinya tadi ke tempat yang berbeda. Karena hal itu, maka saat seseorang mau pindah rumah atau kontrakan sekalipun... ...maka dia diharuskan untuk memilih tanggal dan hari yang baik... ...untuk memulai mengangkut barang-barangnya atau perabotan dalam rumah tangganya. Jika tidak, bisa saja dia akan memilih hari pindah rumah yang akan membuatnya mengalami banyak kesulitan saat sudah menempati rumah barunya tadi Seperti umpamanya terserang penyakit, kesulitan dalam rezeki, kehidupan rumah tangganya bisa bercerai-berai atau mungkin yang paling buruk adalah mengalami hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan kematian kematian itu bisa berhubungan dengan rezeki maupun kepada orangnya itu sendiri Nah mungkin dalam waktu dekat ini ada para pemirsa video saya ini yang mau pindah rumah dan ingin mengetahui hari baik untuk berpindah rumah Maka simaklah video saya ini dengan mengetahui apa yang akan saya paparkan Saya harapkan nantinya Anda bisa memilih sendiri ...tentang hari baik untuk melangsungkan rencana Anda tadi. Hari baik untuk pindah rumah. Dalam mitologi Jawa, dikenal dengan adanya istilah... ...Tahun Nogodino atau tahun adalah... ...perlambang keburukan dari arah suatu mata angin... ...berdasarkan bulan dan bulan tertentu. Dalam satu tahun penanggalan Jawa Nogodino berada di arah timur Pada awal tahun Jawa yaitu pada bulan Suro Dan berpindah setiap tiga bulan sekali Ke arah selatan, barat, utara Hingga akhirnya kembali lagi ke timur Pada awal tahun berikutnya Jadi saat hendak melakukan pindah rumah Ke suatu arah mata angin tertentu Kita dianjurkan ...untuk menghindari bulan-bulan saat Nogo tahun berada di arah tersebut. Misalnya, saat hendak pindah rumah yang baru... ...yang letaknya berada di timur. Maka kita tidak boleh pindah pada bulan Suro, Sapar, dan bulan Mulut. Begitu seterusnya, karena Nogo tahun tadi... ...menempati arah itu selama tiga bulan itu. Jika pindah rumah ke arah timur, jika rumah baru yang akan kita tinggali letaknya ada di timur, dari rumah yang lama kita dianjurkan untuk pindah pada bulan Recep, Ruah, dan bulan Puasa. Pada bulan tersebut, tahun berada di arah barat, sehingga kepindahan kita ke arah timur membuat kita menjauhi sang tahun. Kepindahan yang seperti ini diharapkan membuat kita bisa menjauh dari segala keburukan dan menciptakan rasa nyaman saat menghuni rumah baru tadi. Kemudian pindah rumah ke arah selatan. Jika rumah baru yang akan kita tinggali letaknya ada di selatan dari rumah lama, maka kita dianjurkan untuk memulai pindah rumah pada bulan Sawal, Dulkaidah, dan bulan Besar. Pada bulan tersebut, Nogo Taun berada di utara Sehingga kepindahan Anda ke arah selatan Membuat Anda menjauh dari keburukan-keburukan Yang dimiliki oleh sang Nogo Taun Kemudian pindah rumah ke arah barat Begitu juga saat hendak pindah rumah ke arah barat Kita dianjurkan untuk memulai kepindahan tersebut Pada bulan Suro, Sapar, dan bulan Mulut Tepat Nogodino atau Nogotahun sedang berada di timur Dengan menjauhi keberadaan Nogotahun Diharapkan kita juga bisa menempati rumah yang baru tadi Bisa dengan kondisi yang nyaman Serta mendapatkan kebahagiaan tanpa ada gangguan apapun Selanjutnya, Anda bisa memilih salah satu hari Di antara dari 90 hari yang lamanya tiga bulan tersebut juga diharapkan kalau bisa ketemu dengan Paringkelan Jabung bumi Yang jatuh di urutan nomor tiga Yaitu pangan Kecuali pada hari Satu Suro Pindah rumah ke arah utara Ini yang terakhir Jika rumah baru berada di arah utara Maka dianjurkan untuk pindah Pada bulan Bakdo Mulut Jumatilawal dan jumat Jumatilakhir Hari baik untuk pindah rumah bisa dipilih pada salah satu hari di antara ketiga bulan tersebut Kemudian jika pindah rumah dalam kondisi terpaksa Ada kalanya karena kondisi tertentu Seseorang ingin pindah rumah dilaksanakan dengan segera Padahal sang nogo tahun letaknya masih berada di arah yang sama dengan arah kepindahan rumah kita Bila kepindahan semacam ini dipaksakan maka tentunya kepindahan tersebut akan membuat kepindahan tersebut memberikan efek yang buruk Untuk menyiasatinya orang tua zaman dulu menganjurkan beberapa syarat Yang pertama saat keluar dari rumah yang lama Seseorang harus melewati pintu belakang Dan saat memasuki rumah baru ia juga harus memasuki lewat pintu belakang jika memang di belakang ada pintunya Syarat ini dilakukan hanya satu kali saat mengangkut barang-barang tadi untuk memasukkan ke rumah yang baru Nah ini entah benar atau tidak syarat tersebut mungkin bisa menjadikan ketentraman hati Bagi Anda yang terpaksa pindah rumah di hari yang salah Nah inilah paparan untuk pindah rumah baru anda boleh mengabaikan apa yang saya sampaikan ini karena ajaran Jawa tidak pernah ada ajaran yang menakut-nakuti Tetapi menurut saya agar lebih tenang dan budaya kita tetap lestari ada baiknya Anda mengamalkannya dengan sepenuh hati Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam penyampaian saya Rahayu. Rahayu, Rahayu Sagungeng Tumadi